Assalamualaikum semua, kali ini aku membuat kelubahan atau urap. Bumbunya ada bawang putih, kencur, terasi, asam jawa, garam, satu butir kelapa, ada tomat, gula jawa, cabai merah, daun salam, ada sayurannya, kacang panjang, timun, wortel, jambal, dan... Turing Yuk lihat video berikut Jangan lupa subscribe Pertama kita masukkan cabai Setelah itu kita masukkan Kita potong-potong dulu ya, supaya bisa di-blender Kita masukkan bawang putih, garam, terasi, dan kencur. Tambahkan sedikit air lalu kita blender Sekarang kita matikan Kita masukkan kelapanya masukkan bumbu yang sudah di blender masukkan gula jawa asam jawa dan daun salam nah ini penampakan musuh pertama sini sangat cantik sekali Tinggal kita tunggu matangnya Sekarang tinggal kita potong timunnya potong wortelnya menjadi panjang-panjang sudah merata. Tunggu hingga matang. Nah, ini tembok sudah matang dan kita angkat. Setelah itu, tinggal kita masukkan kacang panjang. Nah, ini ketuk sudah matang lalu kita angkat Dan kita tiriskan supaya airnya tidak banyak di dalam saringan Terakhir, tinggal kita masukkan wortel Nah, wortel sudah matang, tinggal kita tiriskan di dalam wadah Nah, ini kubis sudah matang, sangat cantik sekali. silahkan mencoba. Nah, ini kelban sudah matang. Sekarang nggak kita coba. Sayurannya sangat komplit sekali. Hmm, rasanya enak sekali. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe